Balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor hatiku sangat Ku ada lima rupa-rupa warnanya: hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor hatiku sang.